ketemu lagi dengan aku di tante gaming bersama arena bermain yang aku rekomendasikan ya untuk kalian di Gebyar 1 2 3 pastinya di video terbaru aku Hari ini aku akan berbagi lagi pola-pola yang rekomendasi untuk kalian nyepin-nyepin hari ini di gamenya favorit kita semua guys, di gamenya si Kakejewus. Dengan modal Rp. 95.000 ya, aku tidak akan buy spin teman-teman kita bakalan mencari gratisan, oke... Okay. Di pola pertama tadi ada pola tujuh putaran otomatis di dua checklist sepin cepat dan checklist lewati layar Dan pola kedua ada putaran lima otomatis ya Di dua checklist di sepin cepat dan checklist lewati layar Oke kita gas langsung ke pola ketiga Aku pindah ke checklist sepin turbo dan checklist lewati layar di pola manual Wow cakep banget Baru beberapa kali di manual, gratisan. Skaternya pun langsung turun 5 guys. Oke, cakep banget. Baru beberapa menit aku nyepin-nyepin di Gupiar 1-23. Di gamenya si kaki Zeus, wow, gratisan. Langsung disenggol guys. Oke, gratisan pertama. Yang aku dapetin di bed 4800 ini cukup bed yang termasuk bed. Yang barbar -bar ya teman-teman Kalau kita membawa cuan ataupun modal Kurang dari 100 ribu Apalagi kita tidak bahas Spin guys Oke kita nikmati gratisan pertama Semoga isi cuannya rekomendasi ya Oke ada kali dua Wow Di pecahnya lumayan ini ya Lumayan enak banget Berombongan guys pecahnya Sayang banget ya kali-kaliannya Masih minim hanya 5 Dapat nice tapi lumayan, seratus ribu lebih. Oke, ada, uh, pecah, dan ada kali tiga. Wow, yang turunnya bukan hijau, guys. Malah cincin ya, cincinnya pun kurang satu. Oke, kuning ada kali dua. Kalau di gratisan pertama isi cuan kurang rekomendasi nanti kita pola lagi ya lanjut untuk pola lagi guys kita lanjut lagi untuk nyepin untuk mencari lagi tambahan cuannya oke hanya 213000 tapi lumayan guys ini bisa banget tambahin modal kita ya untuk naik. Ke bed ke bed yang lebih tinggi lagi, oke kita naik ke bed yang lebih tinggi ke bed 10 k dan aku putar kembali ya polanya dari awal nyampe akhir guys kita putar lagi, oke kita coba putar lagi. Nah di pola yang kedua putaran otomatis ini taruhan gandanya aku coba nonaktifkan ya dan jangan lupa juga ya untuk kalian semua wajib banget nih dibantu like and share sebanyak mungkin di video terbaru aku yang selalu aku upload ya untuk kalian pastinya dengan isi pola-pola gacor pola rekomendasi juga di arena tergacornya dibantu like and share sebanyak mungkin ya guys gue gaskin gaskin oke kita langsung ke pola manual ya pola pertama dan pola kedua udah selesai kita putar ulang kita gas ke pola manualnya Oke, semoga rekomendasi nih aku bisa dapetin gratisan di bet 10k, guys. Oke, ini cakep banget nih pecah di luarnya dan sayang banget ya nggak ada kali kalian guys, wow dapat lagi, lagi lagi di beberapa kali manual kita dapat lagi gratisan yang kedua, wih cakep banget ya, ini manualnya tanpa dihitung ya teman-teman ya sampai kita mendapatkan momen gratisan, ini buat kalian, kalau kalian kurang paham dengan polanya kalian boleh banget nih untuk diputar berulang kali videonya biar kalian lebih paham ya dengan pola dan trik nyepin aku hari ini untuk menaklukkan kaki jiwis kita guys. Oke kita nikmati dulu gratisan yang kedua semoga rekomendasi isi cuan dan positif banget ya untuk nambahin cuan kita wede wede hari ini di gebiar 1 2 3. Kali-kaliannya masih minim banget ya Hanya 7 guys Oke biru Nah ada kali dua Ungu pun pecah Wow hijaunya sayang banget nih Nggak turun lagi Tumben banget ya hijau Sulit untuk pecah guys Biasanya hijau tuh mudah banget untuk pecah Oke ungu Nah kuning Oke hijau akhirnya pecah ya hijau Oke jawab pasir pun ikut pecah Oke pas banget di kali 5 Wih enak banget ditambah lagi kali 6 Wow enak banget nih di akhir sepin Gratisan yang kedua kita dikasih pecah yang Banyak banget nyampe ke 124000 Dan ada kali kalian yang connect juga Wah pas banget ya momennya Sampai meledak di kali kalian 20 Langsung cuannya banjir banget Cuannya sampai 2 jeti 490.000 guys wow enak banget ternyata main bed ke bed yang lebih tinggi untuk mencari gratisan pastinya isi cuannya jauh banget beda banget ya dari cuan receh bed receh yang kurang dari 10.000 dengan bed 10k itu beda banget isi cuannya meledak banget di bed 10k guys ini nyampe 2JT 490.000 dong, sensasional di gratisan keduanya, wow sampai 2.737.000 ya, gratisan kedua yang aku dapetin di bed 10K, wow enak banget nih dua 123 ini sangat menggoda banget guys, nyepin-nyepin di si kakek jeus ini lebih rekomendasi banget ya, pastinya karena arena bermainnya, gacor banget, apalagi kalian wajib banget nih, memakai pola-pola dari aku, biar lebih gacor guys, si kakek jeusnya oke, kita coba Uh, diputer lagi ya teman-teman ya Kita putar lagi aja Yang penting kita tidak mengganti pola guys Oke okay. Ini pokoknya wajib banget ya Untuk kalian di-share sebanyak mungkin Biar lebih rekomendasi lagi Arena bermain terbaru yang aku rekomendasikan Untuk teman-teman kita yang rindu JPJP -JP, Pastinya rindu Maxwin Di gamenya si kaki joss Kalian gak usah bingung guys Kalau kalian Sering banget nyepin di si kaki Zeus kalian mencari situs kalian jangan bingung ya langsung untuk join ke channel aku ada arena bermain terbaru untuk kalian aku rekomendasikan Salam JP untuk kalian semoga rekomendasi juga untuk selalu nyepin-nyepin di gebiar 123 link bermain pastinya sudah tertera di deskripsi yang aku sediakan ya untuk kalian Pokoknya jangan lupa guys wajib banget nih untuk kalian di subscribe, diaktifkan notif loncengnya. Oke okay, ketemu lagi ya dengan aku besok hari.